Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudaraku yang baru gabung Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan Dimudahkan rezeki kita Dan selalu diberi kelancaran dalam urusan apapun Amin Jadi hari ini kegiatannya sudah mulai jualan Ya hari ini tadi Senin Sudah biasa seperti aktivitas kembali seperti biasa seperti itu Jadi hari ini tadi saya tidak buat video penjualan ya seperti biasa ini sudah selesai pulang jualan ya kita masukkan dulu nah, dagangan kita ya alhamdulillah ini tadi penjualan cukup ramai ya alhamdulillah nah, karena ya sempat tak tinggal libur juga mungkin sisa sepek untuk pelanjan atau sayuran itu rupanya sudah mulai menipis jadi ya banyak yang belanja alhamdulillah lah hari ini nah, terus ini saya terus terusin dulu seperti biasa jadi nanti kalau waktu pulang itu biar aman. seperti biasa kondisinya selalu hujan ya saudaraku nah hujan terus pokoknya ya mudah-mudahan lekas terang juga sih airnya oke saudaraku kita lanjut nanti setelah sampai di rumah ya ini aku sudah persiapan pulang dulu Alhamdulillah sudah sampai rumah ini sekarang uh, Ini kayaknya saya mau meriksa aki deh Soalnya kondisinya aki ini kok dibuat stater itu agak berat ya Coba saya periksanya sih Biasanya itu ya kurang cairan aki Atau mungkin udah mulai minta ditambahin cairannya ya Kan karena menggunakan aki basah airannya sudah mulai berkurang hmm. oke kita lanjut untuk pengisian ini sengaja saya kasih air akizir ya nah. Nah, jadi ini nanti ngisinya itu sampai batas ini ya sampai di tengah-tengah sini atau sampai full garis yang di atas ini nah. ini kalau melihat Mereknya ini Yuasa ya. Kodenya itu 12N103B. Ah, ya setahuku sih kalau 12 itu artinya 12 volt ya. Kalau N10 10 itu artinya 10 ampere ya. Kemungkinan 10 ampere itulah. Ah, soalnya kan kakinya agak besar seperti itu. coba saya buka dulu tutupnya. aki ini pemakaiannya itu masih ya sudah satu tahun lebih sedikit ya ya lebih tepatnya itu ya sekitar dua satu tahun lebih dua bulan lah kurang lebih seperti itu ini saya buka dengan alat seadanya saja dipakai kawat lah lama, lama nyari nah, terus kemudian kalau untuk aki basah itu, kalau pemakaian rutin itu biasanya ya bukan biasanya sih saya sendiri mengalami itu rata-rata setahun setengah ya untuk pemakaian umur aki itu. Itu kalau untuk pemakaian rutin setiap hari, ya ibaratnya kita sering-sering beraktivitas lah. Kalau untuk setiap hari itu, itu biasanya umurnya satu tahun setengah itu sudah normal. Kalau di atas satu tahun setengah bisa bertahan itu artinya bonus. Nah seperti itu Ini coba aku isi Nah Ini sengaja ya aku isi Bukan pakai air aki isi ulang itu ya Tapi langsung pakai aki air sir Karena begini Ini sebagai pengalamanku ya Kalau aki Di atas umur satu tahun Itu kalau kita mengisi dengan Air aki isi ulang Itu kita malah kalau pengalaman saya sendiri itu malah menurunkan daya ya malah malah menjadi kurang kurang bagus ya ibaratnya aliran listriknya itu malah menurut saya itu seperti itu jadi malah mengurangi daya setrum karena kan itu seperti air tawar saja kan seperti itu kan ini kalau versi saya sendiri ya, sesuai pengalaman ya. Kecuali air isi ulang itu boleh dipakai kalau versi saya itu itu sebelum pemakaian sebelum di bawah satu tahun ya, artinya seperti itu. Ya kita isi. Jadi ini ya berlaku untuk sepeda motor juga ya, kalau yang menggunakan aki basah. Nah, kalau nah, aki basah itu seperti itu umurnya itu sekitar satu tahun setengah. Tapi kalau memakai aki, kalau memakai aki kering, ya bisa awet sih. Kalau aki kering itu tergantung, kadang ya bisa tiga tahun, bahkan bisa sampai lima tahun kalau pakai aki kering seperti itu apalagi masih standaran dari pabrik itu ya hmm. ini saya rasa udah cukup lah ini hmm. udah cukup saya rasa udah sampai garis ini nah. setelah ini siap dipasang kembali nah. jadi ini sama aki sepeda motor itu sama aja ya. kalau aki motor itu biasanya 12 volt untuk tegangannya, kemudian ampernya itu 5 ampere, ada yang 4 ampere. Nah, kalau motor bebek itu biasanya 4 ampere, kalau motor laki-laki itu biasanya 5 ampere. Tapi ya ada juga yang pakai 6 Ampere itu biasanya ya motor-motor atas 150cc itu biasanya pakai yang 6 Ampere nah itu ya fungsinya cuman beda di ukuran dinamo saja sih untuk nyalain itu biar Ampere nya akan semakin tinggi itu artinya akan semakin kuat daya putarnya intinya sederhana seperti itu aja sih Jadi kalau versi saya sendiri itu ya seperti ini. Kalau aki sudah di atas satu tahun, saya ngisinya pakai air aki sir, bukan yang isi ulang ya, tapi seperti aki yang diisi baru itu. Yang rasanya itu masam. Ah. Ini kalau terkena tangan tuh gatal. Kalau kita ndak tawar itu. Kalau terkena pakaian itu langsung rontok. Enggak langsung rontok ya, tunggu beberapa menit gitu langsung nanti Kayak ngepel rontok gitu, airnya kan air keras kan ini namanya, air sirnya itu yang buat isi ulang waktu, air aginya baru itu nih. Azzuzur, akhir ya, berhubung ini tadi itu barusan tak pakai jalan ya, jadi ya masih bu masih kuat lalu starter. Nanti kalau ingin ngecas itu langsung dicas di Tosanya sekalian. Enggak perlu pakai chest lagi yang dari luar itu enggak perlu Kita langsung pasang lagi di motornya nanti kita chest langsung kita nyalain mesinnya Itu nanti sudah otomatis mengisi Dengan satu catatan Yang bisa mengisi itu Yang pertama itu kondisi sepulnya motor itu harus masih normal ya Dipastikan itu masih normal sepul itu Karena sepul itu kunci utama untuk sumber listriknya ya untuk mengisi daya chestnya ini nah kalau kiprok masuk dari 10 itu nanti masuk ke kiprok nah dari kiprok itu nanti masuknya ke aki nah dipastikan juga itu kiproknya bagus ya hmm. tapi kalau sepengalamanku kalau untuk VR ini biasanya kiprok itu lebih awet ya daripada 10 ya bisa imbang bisa lebih awet seperti itu sih tapi kuncinya itu tetap di 10 karena sumber tenaga listriknya kan mulai dari sini jadi kalau untuk di kiproknya itu kan dia cuman sebagai penyebar arus ya sebagai pembagi arus arus aja ya ibaratnya dia bukan sumber listriknya kan bukan bukan dari kiprok jadi ya yang paling penting itu sepuluhnya dipastikan dulu kondisinya normal nah itu kalau sudah normal kan kita bisa pakai cek pakai voltmeter voltmeter itu nah kalau sudah kondisikan normal itu artinya aki ini bisa awet bisa awet itu karena dia bisa terisi tidak sampai kehabisan listrik total kan seperti itu bisa awetlah pemakaiannya seperti itu. Nah, Oke okay, mungkin sekian dulu tutorial mengisi akinya. <laughs> Oke okay, sekian dulu kegiatan hari ini. berhubung ini sudah menjelang maghrib ya. Ini sebentar lagi. Sudah mau azan Ini sudah jam 17 Lebih 45 menit Jadi ya Sudah sore sekali Dan udah agak gelap Oke Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye